What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Baik, gue kipadila, dan selamat datang di kelas timeout hari ini, timeout gue Hari ini lemasnya so lemes saya, guys Gue baru-baru ngelihat Clippers gue dibantai habis-habisan, dihancurin habis Tanpa ampun di kuartal ketiga tadi sama Golden State Warriors Sekarang ini Clippers gue sih, mainnya malu-maluin banget sih Pagok main, udah mencoba untuk memberikan mereka semangat itu Bilang sama mereka hari ini akan menang Eh, ternyata, nembaknya pada kayak sayur semua Hari ini, 3 pointnya, Aduh, masih winless loh nol 4 sekarang ini, sejak kedatangan Facebook-Facebook, jangan Facebook, ya, ya, beneran ya nih, fans Lakers ini ya, beneran nih, ya, jangan ya, ya, bilang kalau emang rasa Westbrook itu membawa kutukan ya gue udah mulai merasakan kayaknya apa yang dirasakan sama fans Lakers sekarang ini Adeh sing mah ya susi. Dan itu adalah topik utama kita untuk kelas hari ini. Selain itu, of course kita juga akan membahas tentang Kevin Durant yang main ini melakukan debutnya bersama Phoenix Suns. main potensinya di book and KD main bareng ini ngeri banget sih guys. Offensive fix, karena menurut gue op banget. So itulah dua topik utama untuk kelas hari ini. Kalau gitu guys sebelum kita masuk kelas hari ini, pastikan kalian kasih like dulu guys. Wah, semoga like saya banyak hari ini. Of course, bagi kalian yang masih baru channel ini dan juga baru nonton ayaman pertama kalinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe guys kita mencoba ke 150 ribu subscribers tahun ini semoga bisa guys amin dan of course karena Clippers kalah semoga engagementnya meroket <laughs> karena gue tahu banyak orang yang mau ngeledekin gue hari ini jadi semoga komentarnya hari ini akan lebih dari 200 ya guys Ya, amin ditunggu semuanya guys so, once again thank you so much kepada semua timeout gang ya yeah, selalu support channel ini dan juga uh, segment timeout ini so appreciate everybody so kalau gitu Langsung kita masuk ke berita pertama nih, beritanya kurang enak nih buat Lakers fans nih, maaf ya Lakers fans ya, beritanya paling pertama yang gak enak, yaitu tentang LeBron James yang kabarnya mengalami cedera tendon di kaki kanannya. Dan harus terpaksa kayaknya mungkin outnya sebulan nih guys. Karena baru bisa dievaluasi lagi kakinya 3 minggu lagi. Jadi kalau baru dievaluasi tiga minggu lagi. Itu berarti masih ada waktu istirahat lagi sebelum bisa bermain lagi. Nah lu gimana nih guys Lakers fans ini. Lama ternyata ya. Gue gak nyangka sih kalau dia akan out segini lama. Gue kira mungkin ya seminggu lah King James bisa, -bisa balik lagi gitu. ya ternyata nih bisa-bisa sebulan. Gue sebulan ya, bisa-bisa main, gak bisa main regular season lagi loh guys Waduh, anik gak tuh Lakers fans Ya karena ini kan udah tinggal 19 game lagi kayaknya untuk Lakers ya Jadi ini saat-saat yang crucial, apakah mereka bisa masuk ke play tournament atau enggak? Udah lah, kalau playoff gak Saya ngarep lah guys Sorry Lakers fans, kalau Lakers kalau playoff kayaknya enggak usah lah harap Ngarep-ngarep jauh-jauh lah ya Temenin Clippers gue aja lah, Clippers gue juga keep playin nih Tapi, ya man Uh, Lebron, sedih banget sih, King James, karena kan kita tahu ya, the new look Lakers, they, are, they look really promising banget gitu, mereka makin deep, mereka makin solid, tapi sekarang ini kejadian ini jadi apes banget sih untuk Lakers fans, jadi mohon bersabar guys, bersabar aja, temenin gue, gue juga harus sabar sekali, sama Clippers gue ya, emm, um, Kabarnya ini tapi Lakers tetap bisa menang sih lawan OKC Thunder 123-117 walaupun nggak ada LeBron, nggak ada AD, nggak ada D'Angelo Russell. Jadi ya yeah, semuanya harus duit. Uh, collectively ya sih, dan juga semuanya harus step up just next man up, uh, kemarin seperti Dennis Schroeder, wow, Dennis Schroeder kemarin was balling though, 26 poin dan juga enam assist yang paling surprise adalah Troy Brown Junior sih, gila man dia juga mainnya jago banget, main 19 poin kalau Austin Reeves, kita semua udah tau lah ya, dia lagi mainnya, performanya lagi oke okay banget sekarang ini uh, semoga dia bisa keep it up dan punya NBA fantasy, pasti udah pada ngambil Austin Reeves semua sih, dia juga main 19 poin, plus that, Woo. Nice sweet reverse layup sih gue ini Against OKC Thunder Dan gue juga besok excited banget sih Gue besok bakal ngeliput Lakers versus Minnesota Timberwolves Gue udah lama banget gak ke Crypto.com Arena sih Oh my god I am so excited besok ini Akhirnya bisa ngeliput lagi Walaupun gak tau LeBron Agak lemes sih Karena gue pengen nonton LeBron Karena LeBron udah di akhir karirnya gua pengen mencoba untuk nonton dia sekali lagi tapi ternyata belum beruntung guys. Eh uh, tapi untungnya besok ED main kelihatannya eh uh, tapi sayangnya juga dilo enggak main, dilo enggak bisa. Gua enggak bisa nonton dilo lawan mantan timnya besok ini. But at least kita bisa nonton Anthony Edwards lah. Anthony Edwards sudah memberikan salam kepada Indonesia. I love that. So, um, Gue besok excited banget untuk game itu dan gue yakin kalau gue sih yakin Lakers masih bisa ke play-in tournament ya karena uh, masih ada Anthony Davis gue bilang kuncinya ada Anthony Davis, Jared Vanderbilt, and of course nanti kalau ada Dido balik, I think they're gonna be solid again. So, I'm so sorry So, I'm not worried about that Menurut gue sih, uh, apalagi kayak Yuta Jess akan nyoba turun ke bawah nanti dari posisi 9 atau posisinya akan dikasih ke Lakers lah nanti posisi 9 atau posisi 10 nya So, as long as Rui Hachimura, Lonnie Walker, Austin Reeves, lalu Mo Bamba Semuanya bisa step up di setiap gamenya I think Lakers should be fine sih I think they should be fine and they should make it to the playing tournament Then go play tournament on Clippers kayaknya asik tuh ya kita bisa tr saling trash talk kayak gue bisa saling trash talk di live chat kayaknya asik tuh gue berharap sih Actually, gue berharap Lakers akan ketemu Clippers di play internemen sehatin. That will be fun for all of us. Yeah. So, good luck to semua Lakers fans. Semoga kalian masih bisa menambah banyak kemenangan untuk bisa masuk ke play tournament nantinya. Oke, okay. berikutnya of course kita akan membahas tentang Kevin Durant. Yang melakukan his much anticipated debut kemarin with the Phoenix Suns. Setelah absen 52 hari, My yang KD did not miss a bit at all. Uh, dia mainnya Efficient banget kemarin ini dengan 23 poin. 10 dari 15 field goalnya enam rebounds dan juga dua block shots dalam 27 menit. <laughs> And of course, Phoenix Suns easy win kemarin ini atas Charlotte Hornets yang sudah tidak ada Lamelo Ball. Uh, mereka menang seratus lima sembilan Fernandez Suns, man, can you believe it, man? KD is on your team, bro. Gila, gue ya, masih agak aneh sih ngeliat KD pakai jersinya Phoenix. And walaupun the jersey looks good, gue emang juga the family jersey sinya, <laughs> tapi masih aneh aja sih. Gue masih kaget aja kalau, man, lo liat KD sama Dibuk CP3 on the same team. Uff pecah sih itu ya. Jason T. namanya, Trey Treyang, main masih nggak percaya sih. Mereka sampai ngetweet kemarin ini. Um, tapi dari awal main, gue suka banget lihat KD. He was aggressive, man. Dia udah tahu dia mau ngapain. Langsung nyata poin pertamanya dengan layup kiri. Lalu juga ada satu sequence yang keren banget di mana dia ngeblok si Mark Williams. Lalu transisi pull up three point. Asis dari Dibok, man, Dibok d tapi ini sama KD kita tahu lah ya. Mereka juga temenan. Mereka udah mulai build chemistry-nya tuh dari Tokyo 2020 Olympics gitu. Jadi... That's why Katie is so excited to join tim ini karena dia tahu ada seorang pemain yang luar biasa superstar yaitu Devin Booker Mau juga dia ngasih Devin Booker lo full court pass langsung uh, untuk level Devin Booker So you see that the chemistry is there already sih jadi uh, I don't think they need any time more lah untuk bisa harus kayak saling kenal sama satu sama lain kayaknya udah perlu sih Tapi um, Booker kemarin juga nyetak 37 poin it was so Easy for him Sekarang ini d -book kerjanya lebih enak sih Karena Of course defense-nya Kebagi kan Fokusnya kan Kalau dulu mungkin orang Defense tim itu pasti akan jaga di book Sekarang ada KD di lapangan guys Ada KD yang Man, of the best scorers ever hmm. Ada di lapangan. Jadi defense harus fokus ke, dua, uh, ke salah satunya juga gitu Jadi uh, di book will get a lot of easy shots Dan itu kenapa gue bilang main deh 37 poinnya Lumayan easy And that is what happened when you have like two number one scorers ataupun number sorry when you have two number one option scorer di lapangan itu si yang baru benar tuh ngomongnya yeah. oke okay. Main emang, I know kemarinnya lawannya Charlotte Hornets yang gak terlalu jago menurut gue Apalagi tanpa Lemelo Ball Tapi potensinya tim Phoenix masih ini masih sih Like I said, Debook book and KD main bareng Yang menurut gue bisa jadi duo terbaik nantinya Di NBA, Batman and Batman Lalu CP3, obviously uh, 11 point Floor, gen floor General banget main ini uh, di Aiton, 15 point Dan 15 rebound uh, Dan mereka juga menahan Charlotte Hornets di bawah 100 point So, they lift up itu their hype menurut go untuk game pertamanya mereka sekarang kunci suksesnya Phoenix Suns sudah tinggal mereka bisa konsisten nggak main defense ya karena itu paling penting sih dan katanya aku gue baca-baca di Twitter itu emang game pertama main itu mereka lebih banyak fokusnya ke komunikasi dalam defense sih rotasi uh, help side lalu juga ya semuanya bukan tentang defense mereka detail itu pengen betulin semuanya sebelum nanti playoff karena uh, kalau offense ya mereka Otomatis lah Offense-nya gak perlu pusing-pusing lah offense mereka OP banget Jadi Mereka ngerti bahwa Mereka kok ingin jadi juara NBA Mereka harus bagusin Defense-nya mereka Dan besok mereka ketemu Chicago Bulls I'm very curious sih Gue pengen lihat Bagaimana besok performanya Phoenix Suns melawan Chicago Bulls I think that will be a good test for them Oke Persaingan di West Makin panas sih sekarang ini sih Dallas juga getting hot I think today di mana mereka hari ini mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 133-120 46. Um, Kyrie and Luka harus kerja keras, harus gedo seperti biasa karena temen temannya teman-temannya, Luka sama Kyrie kasihan banget itu dua. Kayaknya mungkin kedepannya mereka harus nyetak 40 poin terus sih biar Dallas bisa menang terus ya. Tapi pasti. Uh, mereka jadi first pair uh, dalam sejarah Dallas Mavericks yang bisa mencetak 40 poin. Uh, Luka hari ini 42 poin dan 12 assist Sedangkan Kyrie Irving hari ini 40 poin. Tadi ada satu foto yang gue temukan di Twitter itu mesra banget sih. Ada momen di mana mereka berdua saling rangkul. Lalu Luka kayak lagi cium kepalanya Kyrie gitu ya kelihatan nih. Jadi mungkin pelan-pelan juga ini mereka juga udah mulai nemuin juga chemistry nya antara mereka berdua uh, tapi tadi asli enak banget sih net Kyrie main si Kyrie itu oh dia break down uh, defense si uh, Sixers with some nasty handles just a very smooth move guys semua gue dari Kyrie Irving uh, Kyrie katanya butuh banget si game ini karena yeah, of course takes a lot of pressure of his back uh, apalagi Dallas sekarang ini rekornya masih 2-5 sejak kedatangan Kyrie uh, obviously mereka main kalah dari Indiana, lalu juga mereka kehilangan big lead lawan Lakers, banyak orang udah bilang wah oh, it's not working man, you know uh, Kyrie sama Luka nggak bisa bareng dan ini mereka bisa nyetak 40 point berdua menurut gue um, memberikan sedikit apa ya, kepercayaan diri dan juga take a lot of pressure sih bahwa yeah, this could work, you know? this could work dan mereka kalau bertuap ini bisa, bisa saling kerja sama, ini juga ngeri sih. Menurut gue, ya duo terbaik sekarang ini antara Luka dan Kai ataupun juga Katie dengan Dibuk sih. Karena itu dua-duanya emang memiliki offense yang, wah, out of this world sih menurut gue sih. Dua-duanya skills offense sih. Jadi, um, gue masih percaya bahwa Luka dan Kyrie eh uh, they will work They will work Dan mereka akan ngeri sih gue di Washington Conference nantinya uh, First hari ini mereka dapat bantuan dari Reggie Bullock dengan 15 poin uh, Dan hari pun juga Dallas Mavericks tied their franchise record Dengan 25 kali 3 point shot di game tadi uh, Hari ini game seru sih menurut gue Antara Dallas dan Philly game seru Itu game superstar Semua superstar shine di game ini Jadi kalau kalian suka superstar game watch this game for you guys and Dallas kayaknya akan kita musan kayaknya hari Senin nih kayaknya akan kita musan sih rematch, wu, itu akan seru sih apalagi gak ada Kyrie, ada KD sekarang ini mantan teammates di uh, Brooklyn, saat think that's reform. I can't wait for that game as well sih <tuh> <tuh> <tuh> ini gue saking stress gue stress banget ya guys uh, guys, gue gak apa-apa, gue Gak bisa beli bir ya Kalau gua bisa beli bir gua minumnya bir guys karena saking stresnya tadi ngelihat aduh clippers gua di ayam-ayamin sama si Golden State Warriors ah. gua ya tadi ya um, I can't, I can't believe this shit bro. I cannot believe this shit. We're playing like trash right now. See, si Clippers, Karena gue tadi tuh down to pertama minutes. Battle for the time, eh? We have Russell Westbrook, ke Kawhi. Keren banget. Terus Kawhi. Beats the buzzer halftime. Clippers up by 12. And, uh, all that. Just to get blown out in second half, guys. All that. Just a little dihancurin di ketiga tadi quarter, you're in the quarter, you're in the quarter, you're Third quarter Warriors are back Mereka ini udah dua game ya Third quarter Warriors ini bantai lawannya mereka um, Jordan Poole was just unstoppable though In the third quarter um, Dia sendiri tadi 22 point Clippers cuma 16 point di quarter ketiga Gila di outcourt sendiri mana sama si Jordan Poole uh, Tapi tadi energinya kelihatan masih Babak kedua ataupun di quarter ketiga lo bisa lihat dari hustle-nya Jordan Paul, Bola udah mau out-nya sama dia masih dikejar man. Pas bola udah dikejar, dia save Dia balik lagi cari posisi Untuk bisa 3 point, guys Itu gila banget menurut gue Itu lah championship place, bro That is championship place Lo bisa lihat uh, Gary Payton Bisa lihat Steph Curry Dua-duanya bener excited banget pas Jordan Paul ngelakuin itu Dan itu beda banget lah Dari energy, dari vibes nya tuh bisa beda bahwa I think worries are back, man uh, Warriors main seperti mereka so, uh, sebuah tim yang contending for a championship again and that's what you call effort sih menurut tadi uh, Warriors di quarter ketiga outscored Clippers 42-16 huh, Sadis enam belas susah disuar si John hari ini poin, Klay Thompson 19 points and career high woah Klay Thompson hari ini banyak rebound loh sebelas rebound dia hari ini and Jordan cominga hari ini juga with the best game of his season. Uh, dengan 19 poin. Jadi Steve Kerr paling muji-muji. Dia paling muji-muji si Jordan Kuminga sih hari ini sih. And yeah, big shout out though. Untuk anak Jaxel. He was locked in today, man. Jordan Poole bisa lihat sih. He was locked in today. Defense-nya pun juga solid banget. Um, Jordan Poole ini ya. Um, dia harus lebih agresif sih menurut gue. Untuk attack the rim. Uh, he is really good today. At finishing at the rim menurut uh, gue. Warriors tuh 8-3 rekornya. 83 di season kalau JP mencetak at least 30 poin. Dan ini nunjukin ya seberapa besar impact-nya Jordan Poole untuk Warriors. Jadi kalau Jordan Poole mainnya bagus di atas 25 poin, 26 poin, ini uh, akan memberikan dampak sukses dan juga bisa memberikan dampak nanti seberapa jauh uh, Warriors bisa melangkah di NBA Playoff. Uh, Warriors, woo, they are... Getting hard right now, are on a four game winning streak Mereka langsung meroket ke posisi 5 Western Conference Kayaknya pertama kali juga nih mereka 3 game Di atas 500 sekarang ini And of course good news juga untuk Fancy Warriors dimana Steph Curry kabarnya akan comeback hari minggu nanti pas ketemu Lakers kangen sih nonton Steph Curry sih gila NBA itu beda banget sih kalau ga ada dia si hype-nya NBA itu beda sih Kalau ada Steph Curry hype-nya NBA pasti akan tinggi banget jadi can't wait to see him comeback dan semoga aja kali ini dia bisa stay healthy nantinya aduh itu untuk Warriors dan untuk Clippers gua <tuh> dia mulai dari mana nih banyak banget sih curhatannya nantinya tapi apa sih Of course, gue kecewa banget ngeliat Clippers gue di bawah kedua gak ada yang nembak, man. 3 point-nya semua bau banget hari ini. Open 3 point shot, gak ada yang masuk. Itu tuh gue yang nembaknya, mungkin masuk kali gue yang nembak. Gue rasa, gila nih. Gue baca ini. PG, Paul George, Norman Powell, and Russ Westbrook. Itu 3 point-nya hari ini combine 1 dari 20. 1 dari 20 gila itu 19 kali nembak gak ada yang masuk gimana caranya itu nembak kapan NBA player 19 kali gak ada yang masuk gitu wishet deh kalau di IBL mungkin bisa sih gitu. kok di NBA itu loh. itu gila sih itu ngaco banget lo gak bisa menang sih kalau tiga pemain lo nembak 3 poin nih kayak gitu apalagi itu pemain yang lu harapkan untuk bisa mencetak poin juga uh, Westbrook tadi apa dilepas sama Draymond Green di babak pertama loh Draymond ini tinggal tuh jauh banget sama Westbrook itu gak ditembak loh Westbrook malah dioper dan lo bisa lihat ya ini berarti si Brody itu udah gak ada confident at all he has no confident at all so sedih banget sih, gue ngeliatnya sedih banget karena Brody dulu bisa nembak 3 point, sekarang ini bener dia gak bisa nembak 3 point dan bener gak ada confidence sih so just a very sad thing to see aja sih menurut gue tadi ini pas liat si Draymond gue bener -bener jarakin banget um, Brody Tampaknya tyalu, ini udah saatnya mungkin bisa, kan dia suka tuh main-main rotasinya hari ini aja, aduh gua tadi udah feeling gak ya, gak tau pasti si Eric Gordon jadi starter ya. I think next game lawan Sacramento Kings itu kayak boleh deh, Brody dijadiin cadangan deh. Let's switch it up, I think it's not working kalau Brody jadi starter sih, itu menurut gua sih, but I don't know who we gonna switch it up. Bones Highland maybe gua hari ini mau stay positive, juga gak bisa stay positive karena Bones Highland juga. When 12 menit fallout cuy When 12 menit bisa so fallout Gimana caranya itu um, Ya yeah, I don't know sih I think they need to, go, to get back Kalo gak ke rotasi lamanya aja sih Ke rotasi sebelum trade deadline Karena Sebelum trade deadline Itu Clippers menang 10 Dari 14 game terakhirnya mereka Sekarang mereka kalah semua sih I guess Boleh dibilang juga The front office Fumbled this shit bro They fumbled this move Karena Kayaknya saat lagi Street deadline tuh mereka movie kebanyakan, kan datang Mason Plum, datang Bones Island, Eric Gordon uh, datang Russell Westbrook, I think itu kebanyak, Kalau di PKW banyak juga ya pemain baru gitu jadi itu kayak mengganggu rhythm dan juga chemistry nya team Clippers yang udah ada Pak harusnya kan, ya lo kalau lo nothing is broken ya lo tambah satu pemain aja gitu jangan tambah 4, Kalau tambah empat, jadi kayak chemistry, communication, everything berubah semua sih dan kalo gue kayaknya juga energinya dari dari Kuwait vibesnya juga ada kayak kurang gimana gitu. Jadi I think front office juga ada ada sedikit apa ya? eh uh, kontribusi lah tentang kegagalan ataupun juga kehancuran ini sekarang ini untuk tim Clippers gue ya. Ada udah gitu hari ini Paul George cuma 11 poin, guys. Paul George 3 dari 15 nembaknya. Ini adalah pemain kedua paling jago gue, guys pemain nomor dua gua nih opsi dua gua ini kayak begini gak ade rusak banget sih gimana mau menang ini udah datengin Brody temennya dia loh, mainnya masih ngaco aja sih Paul George karir um, ini yang mainnya bagus ya paling ini ke Wai dengan 200 poin lalu Mason Plumlee 12 poin dan juga 20 ribuan gua gak tau nih 20 ribuannya karir high atau tidak um, ya yeah, man gua mencoba atau stay positive all karena gue cuma coba coba Zubalch sih ibi ga Zubalch cepet-cepet balik deh i think kalo ada Zubalch balik i think itu bisa membantu Clippers gue sih tapi sebelum Zubalch balik gue harus menahan kesabaran ini karena besok lawan Sacramento Kings ga ada Kawhi lagi besok ga ada Kawhi lawan Sacramento Kings at home ya Kings ke bubar lagi sih bisa lima kali kalah beruntun sih sekarang ini Clippers gue sih mau mencet Tai Lu juga ga mungkin karena Tai Lu Gimana udah tinggal 19 belas gimana lo mau pecat? Wah ntar makin ribet tuh, Atlanta yang main habis ganti Snyder masih kalah tuh habis ganti Queen Snyder, jadi ya kita harus nunggu sampai off season sih, I think obviously Ty is on a hot seat sekarang ini Menurut gue orang banyak mempertanyakan tentang Ty uh, tentang rotasinya terutama, um, tapi ya uh, Gimana, nih gue gak tau sih, gue pengen coba Terence masuk ke starting line sih I think that could be a, a, a solution maybe untuk si Clippers sih. Untuk punya energy lebih banyak mainnya sih Tapi sekarang ini gue hanya bisa menerima kenyataan Bahwa Clippers gue sayur guys Sayur, apalagi gue udah coba trash talk di community bilang wah kita akan ngalahin more hari ini ternyata Tidak ya, sesuai harapan hari ini Kapan Clippers gue menang guys menunggu hari-hari Clippers gue menang gue tadi kemarin jujur, gue tadi udah pengen beli jersey Clippers Westbrook akhirnya batal guys batal gue beli jersey Clippers Westbrook dah. kagak menang-menang habisnya aduh udah lah pake bancero aja lah kita represent Seattle aja lah but yeah man I'm very frustrated dan juga gue very disappointed with my Clippers so we'll see sih, semoga aja mereka bisa bounce back tapi like I said, gue actually berharap kita bisa di play in aja dan bisa ketemu Lakers Biar seru <laughs> So itu untuk berita timeout hari ini Kalau kita sekarang kita pindah ke prediction Prediction besok banyak sih game-nya sih uh, Tapi gue lihat ada satu game yang seru kayaknya Antara number one and number two seat Di Washington Conference Memphis lawan Denver Tapi gue kayak akan memilih Denver Karena kemarin Denver itu dibantai habis sih Denver di Memphis dihancurin habis Harusnya ini adalah revenge game Revenge game dan mungkin juga statement dari Denver Mereka gak mau kalah lagi besok dari Memphis So I'm Denver. Minus 5 setengah besok ini. Dan semoga Jokic juga super jago besok main ini. So good luck everybody. Uh, play of the day. Sorry ya fansnya Don ciceh. Gue pilihnya Kyrie Irving untuk jadi play of the day. Uh, Kyrie hari ini 40 point. And with a big 3 point shot juga tadi di quarter keempat. Uh, dia juga banyak Fly. Ada orang kaget gua Ada orang lewat di depan berisik <laughs> uh, Dia juga banyak banget tadi Flashy move hari ini Untuk bawa Dallas menang lain Sixers So that is why He is our player of the day So guys It's time for me to sleep Udah mau jam 3 pagi sekarang ini uh, Thank you so much guys For joining my class today Hopefully you guys enjoy my class today uh, Ya yeah, ditunggu bulian Untuk Clippersnya di bawah <laughs> saya, saya tidak sabar Untuk baca komentar kalian semua di bawah masih maksudnya Jangan lupa untuk kasih like And kasih komen I will see you guys again very soon guys. Thank you guys for watching. Peace out.